Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait 36 satelit OneWeb diluncurkan di atas roket India. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya kendaraan peluncuran geosinkrono satelit land vehicle atau LPM 3M2 meluncurkan 36 satelit OneWeb atau misi OneWeb India 1 dari second land Pad Satis Dhawan Space Center India pada 23 Oktober pukul 00.07 waktu setempat Misi OneWeb India 1 adalah peluncuran ke-14 untuk konstelasi OneWeb dan yang pertama menggunakan Geosynchronous Satelit Land Vehicle Mark III milik badan antariksa India atau ISRO. Geosynchronous Satelit Land Vehicle Mark III setinggi 143 kaki atau setinggi 43,5 meter juga dikenal sebagai Land Vehicle Mark III adalah roket paling kuat di India. Peluncuran tiga tahap ini mampu mengirimkan 17.600 pon atau 8.000 kg muatan ke orbit rendah bumi menurut halaman spesifikasi badan antariksa India. Land Vehicle Mark adalah kendaraan peluncuran terberat badan antariksa India atau ISRO. Ini adalah peluncuran komersial khusus Land Vehicle Mark pertama sesuai permintaan melalui New Space India Limited dan menandai masuknya Mark 3 ke pasar layanan peluncuran komersial global. Peluncuran satelit OneWeb ini akan memberikan layanan konektivitas berkecepatan tinggi dan latensi rendah di seluruh dunia setelah peluncuran ini selesai. Dan ini menempatkan lebih dari 70% konstelasi Gen 108 orbit atau LEO yang diinginkan di orbit